Nampak ada seorang cikgu yang berjubah kaler hitam dan dia sedang bermain permainan cacing semua. Okay guys, berapa? Pakai ngam. Okay guys, aku Dennis welcome to the script. Okay, okay. Cerita yang aku nak ceritakan ni, um, ini dah berlaku pada tahun 2016, 2016. Okay, kita macam ni. Dulu dekat sekolah aku, dia ada satu kes misteri tau Di yang kalau Kalau yang sekolah aku tahu lah Yang tengok video aku, dia, kalau di sekolah aku, dia tahu Cerita ni Dia macam Okay, kelas darjah 6 Ada dekat kelas uh, Atas kali Tingkat uh, paling atas kali Macam tingkat 4 Sekolah aku ada 4 tingkat So, basically Darjah 6, ada, just ada tiga kelas Kita ada Um, 6 abanah, 6 bestari And 6 cemerlang ABC kan Ah ok betul ABC okay. Obviously kita orang akan Masuk sekolah Kita tak pergi dekat tempat peripunan dulu dan Kita orang pergi naik atas dulu Untuk letak beg Macam biasa kot semua orang buat kan Kita orang akan letak beg dekat atas Dan kita orang akan bawah balik Aku selalu datang lambat Tapi tiba-tiba tentu aku datang awal Seorang pelajar yang salah datang lambat. Tapi time tiba tu tiba-tiba aku Situ dia macam ni Dekat kelas kita orang tu Bila korang naik dekat tangga tu Korang akan belok kiri dan straight Belok kanan Kelas pertama Kelas second class is my class The first class is um, Six uh, Amanah class And the third class is last class is um, Six um, Cemerlang All of um, Unit Bilik darjah lain Tak ada orang It's empty guys tanpa pelajar Tapi yang pelik je guys Time tu Aku pergi Lalu tu Kita macam biasa Pagi-pagi lesu kan Aku just Macam Pandang sikit je Pandang sikit je Aku nampak Ada seorang cikgu Yang berjubah Color hitam Dan dia sedang Wih Merempah Saya serius-serius Aku record ni Pukul 9 uh, About uh, 9 55 Macam tu lah Aku nampak Seorang cikgu yang memakai jubah kali hitam Bertudung kali hitam Aku tak berpengat dan Dia uh, Ada pelajar-pelajar Aku tak perasan Aku tak nampaklah seorang muka pelajarnya Ui aku Tak sedap badan Okey aku continue Dan aku straight Aku straight sampai ke kelas aku Letak back dan aku belah Aku Kisah sebab Dah tahu dah benda tu semua Sebab Bila aku lunduh Aku pernah kena kacau juga Nanti aku kau buka video lain Bila dah Aku ada cikgu Kalau korang tahu Aku ada cikgu Kalau korang tengok aku Previous video Video aku mama miss teacher So Honestly Bila dah habis Waktu sekolah Aku akan lepak kat bilik guru lah Bila aku lepak kat bilik guru tu Aku ada dengar lah Cikgu-cikgu yang Bergosip-gosip Membawang ke apa semua kan Aku dengar Yang ada seorang cikgu aku ni Dia bagi tahu yang Dia ada nampak A same thing Yang aku nampak juga Macam aku nampak Seorang guru yang berbaju Berjubah hitam Even tu tak ada Siapa-siapa cikgu yang pakai baju jubah hitam tempo. Dan It doesn't make sense lah guys Awal pagi nak mengajar kan Baru pukul 6 lebih Nak mengajar, so Tak masuk akal Aku dengar Aku tu fikir lah ya, time tu Aku rasa aku dah nampak Oh iya, tengok lah aku aku serius semua bang Aku serius semua dah bang Lepas tu mah aku datang aku Dari aku tahu ada pasal cikgu-cikgu nampak lah Hampir 4 ke 5 orang cikgu yang nampak the same things guys And then Sebelum balik tu ada ada something yang terjadi dekat tingkat 2 Apa yang terjadi? Seorang ustazah aku dia Pensan tak silap aku Dan adalah sampai something, something yang orang kata mistik ke apa Aku tak ambil kisah Dan aku tengok je apa yang jadi Dia jenam kan? Kita tak fikir panjang. Kalau orang tahu darjah 6 kita orang ni kalau semua orang Malaysia tahu lah darjah 6 dekat Malaysia ni dia zaman aku lah 2016 kita orang ni masih perangai kebudak-budakan it's not macam darjah 6 yang sekarang digendong budak darjah 2 darjah 3 pun dah pandai ber gelek dekat TikTok ataupun social media yang lain kan Okay, baik to the story aku itu ngeri seram gila tengok ni ni lah yeah kau okay, rasa seram tak seram itu tu pulangan kau dengan orang ini memang kisah dia aku bukan aku buat buat cerita ke aku tuliskan kadangpun kau punya kau cerita no no aku just nak share dengan orang Ambil ni je sebagai hiburan jangan nak takut-takutkan diri sendiri Kalau korang nak tengok video aku ni tengok siang-siang Tak pun tengok yang jenis keras hati tengok malam Apa je cerita je Takut-takut, tak takut-takut, sudah uh, I I will stop my video here So guys, if you guys have any comment Just put the comment on the box below uh, Don't forget to subscribe, like comment and share my videos um, Because Ya, yeah, itu Menandakan yang korang support aku Team Escape ni, untuk kita orang Reach more, ataupun kita hit More subscribers dalam masa yang terdekat ni So guys, untuk kita subscribe, like, comment dan share Akhirnya, Escape dan House Fight, Assalamualaikum Bye